Hey Sobat EP Channel yang terbaik Seperti biasa sebelum kalian nonton video ini bagi yang belum mandi Silahkan mandi dulu Dan bagi yang belum makan Silahkan makan dulu Dan jangan lupa subscribe channel ini Dan nyalakan notifikasi loncengnya Beberapa orang ada yang terpikat karena kecantikan atau ketampanan fisiknya Tapi ada juga yang jatuh hati karena inner beauty -nya. Berhasil mendapatkan hati seseorang yang disukai tentu jadi idaman semua orang Sebagian ada yang berhasil, namun gak sedikit yang gagal mendapat cintanya Supaya gak gagal lagi Min akan memberikan bocoran inilah 7 cara memikat hati wanita Yang pertama jadilah diri sendiri Cara memikat hati wanita yang paling utama Tapi kerap dilupakan ialah menjadi diri sendiri Padahal faktanya, perempuan lebih suka dengan sosok yang apa adanya Jadi... Kamu nggak perlu berubah menjadi orang lain jika ingin mengambil hati seorang wanita. Karena ketika dia mengetahui kalau kamu sebenarnya bukan seperti yang kamu tampilkan sekarang, maka dia akan merasa kecewa nantinya. Yang kedua jadi teman mengobrol yang asyik. Maka dari itu, cobalah jadi pribadi yang menyenangkan supaya dia betah berlama-lama mengobrol denganmu. Selain itu, sesekali berikan jokes ringan untuk membuatnya tertawa. Percayalah, perempuan mudah terpikat pada laki-laki humoris karena akan membuat suasana jadi lebih seru dan menyenangkan Yang ketiga, tunjukkan rasa hormat dan bersikap sopan Bersikap sopan adalah satu hal yang wajib kamu lakukan jika ingin mengetahui cara memikat hati wanita pujaanmu Wanita baik-baik pasti nggak suka pria yang urakan dan nggak sopan kepadanya Jika kamu bersikap sopan dengannya Maka dia pun akan menunjukkan rasa hormat dan segen kepadamu yang keempat, berikan perhatian lebih dan sabarlah dalam menghadapinya Maka dari itu, kamu perlu bersabar dalam menghadapinya Cara memikat hati wanita nggak bisa dilakukan secara instan Harus butuh waktu dan kesabaran Selain itu, jangan lupa berikan perhatian lebih kepadanya agar dia merasa diistimewakan olehmu Yang kelima, sesekali beri dia kejutan Meski belum jadian Gak ada salahnya sesekali kamu memberikan kejutan pada si dia Gak perlu hadiah yang mahal karena biasanya perempuan malah akan sulit menerimanya Berikan saja kejutan kecil Seperti mengirimkan makan siang ketika dia terlalu sibuk dengan pekerjaannya Atau ketika dia ingin menonton film di bioskop Tapi tahu-tahu kamu sudah menawarinya dengan membelikannya tiket Yang keenam tunjukkan kelebihanmu Jika kamu punya suatu kelebihan atau keahlian tertentu Gak ada salahnya kok untuk ditunjukkan kepadanya Misalnya, kalau kamu pintar bermain musik Coba nyanyikan lagu romantis di hadapannya sembari diiringi alunan musik yang kamu bawakan Tujuannya bukan untuk pamer Tapi hanya agar dia tahu bahwa kamu punya suatu kelebihan Dan yang terakhir berikan pujian yang tulus Bukan sekadar menggombal Setiap orang senang mendapat pujian Begitupun dengan perempuan Berikan pujian yang tulus dari hati dan buatlah perasaannya jadi lebih baik dari kata-katamu itu Itulah tujuh cara memikat hati wanita yang diidamkan Terima kasih telah menonton video ini jangan lupa like share dan subscribe